Oke, okay, salam, selamat pagi, bro. Sekarang kita di mana, bro? Cabang playtest. Cabang playtest. Ada temanku, bro. Kita masih edisi hari ini sama, bro. Kita mau lihat jerat. Oke, okay, bro. Sebelum lanjut tonton, jangan lupa like dan subscribe, bro. Ini hmm, perlengkapan, bro. Perlengkapannya udah siap-siap, bro. Kita mau tambah lagi, memasang jeratnya. Oke, okay, bro. Next. Dadung awung, bro. Kali pertama ini, ya, ini. kita sudah sampai di jerat pertama, coy. Kita lihat. tidak ada. Ini jerat pertama kita, bro. Ini. ini lubangnya, coy. Oke bro, sebelum kita lanjut ke lokasi jerat, kita sarapan dulu guys. Oke bro, ayo kita. Bro, mau makan? Mau makan tidak makan? Mau makan toh? Bro. Ikan apa bro? Ini ada sambel. Ada ikan, ada tempe, ini ada sendoknya. Udah? Ya, Makan dulu. Yo. Kita sarapan bareng coy di sini coy. Mumpul sama-sama. Yang bagus juga itu, coba. Barling kayak marling mulut-mulutnya gue. <laughs> Kenapa lu ya sewasnya? <laughs> Dia dapat lagi nggak tadi, Bang? Dia dapat inga cerita bang Oke, di sini kita sarapan dulu, Bro. Habis sarapan kita ganti baju juga. lanjut ke hutan. Oke, ya, Bro. Nah, kita sudah habis sarapan, lanjut kemana mana apa? Hajar sepatu dulu, Bro. Berjuang, Bro. Eh? Tapi ke Bro. Berjuang demi sesuap nasi nih. Lanjut. Saksikan terus video ini sampai selesai, bro. Ada bekas masuk, bro? Oke, udah mulai masuk. Kita maju ke depan sana. Nanti. Lanjut, bro. Mana? mana ke bawah, kita ke atas. Oke, bro. Selamat berjuang. Demi berjuang demi kelehhonti bro dia bilang oke okay, bro lanjut bro okay. itu dia bro ada dua guys Ayuh. itu dia bro oke okay. sana satu bro, sana induknya kayaknya, sana bisa lihat bro? oke bro? teranyo bro, ini anaknya bro, di sini anaknya kecil, sana induknya, oke bro? oke, ini dia bro anaknya ini. itu bro itu udah kena ya bro tadi di bawah udah kita dapat satu ini yang kedua bro Oke bro ini dia babinya ini anaknya ya kita diskusi dulu anaknya bro gimana sih kameranya nih Pas ya, bro. Oke bro Kita diskusi anaknya dulu Habis ini kita diskusi anaknya bro Oke bro sekusi dulu anaknya Nanti Induknya Kita lanjut Ya, bro udah kita ada diskusi anaknya kita lanjut induknya Bro sana induknya lah. sepertinya kita nggak bisa dekat ya Bro so ini berbahaya juga Bro jangan ditiru juga ini Bro ini khusus Masino-senior aja bro Oke okay bro Oke okay bro Kamera udah siap bro Ini kayaknya agak bahaya bro kita coba dari atas Bro Wah, wah, agak susah kayaknya, bro. Kakinya udah mau putus, bro. Kakinya udah mau putus, bro. Uh, karena satu kali bro tapi belum pas terus pas ya bro oke eh, kakinya udah mau khusus bro Bahaya bro Oke okay. Kita akan coba bunuh dia bro Kena dia bro Udah Ya, bro, oke, kita lihat. Bro. Ini dia. Ini induknya Bro, yang tadi itu anaknya di sebelah. Kena juga. Ya, double Bro, kenanya. Jeratnya berdekatan, karena semua dua-dua Bro. Oke bro Sudah Sudah mau mati dia bro Kita lanjut bro Oke bro Ini dia babinya Sudah di sungai. Ini sungainya bro Dan kita dapatnya tadi cuma dekat dari sungai ya. Di atas itu kita dapatnya tadi. Dengan di sana. Kalau di sana tadi induknya. Di sini tadi anaknya bro. Oke bro. Ini mereka berdua. Nanti kita akan. Kita kasih bersih ya. Kita belah. Bindu sudah kita bela, bro Karena lanjut anaknya bro kita buang darahnya tuh. Oke teman-teman ini hasil kita hari ini hasil tangkapan jerat kita hari ini ada. Empat ekor bro Ini ada dua Satu di dalam Di dalam perutnya Dua Bro kenapa kau sudah tidur-tidur bro Dari anggrek bro Cari apa, Bro? Anggrek Mana Anggrek, Bro? Ini sungainya, Bro Oke, Bro, terima kasih Sudah Nonton dan like subscribe-nya Kita nanti kapan-kapan lagi Kita lihat jaraknya Oke okay, terima kasih semua Shalom selamat sore